Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman aku mau cerita sedikit Tentang pengalaman aku mengikuti Kompetisi vlog KDI Taipei 2021 Nah seperti apa proses Demi prosesnya mengikuti uh, Kompetisi vlog ini Kalian simak dan tonton video ini Sampai selesai Halo assalamualaikum Welcome back to my channel Fitrihan Jangan skip video ini Subscribe, Like, comment, and share di media sosial Anda Jika video ini bermanfaat Terima kasih Halo sahabat IFHA Semuanya bagi kalian yang penasaran Bagaimana kilas balik acara Grand Final Kompetisi Vlog KDI 2021 Kalian bisa cek di Facebooknya KDI KDI Taipei atau kalian bisa langsung ketik lomba vlog KDI Taipei 2021 nah di sini banyak sekali ya uh, informasi dari awal mula uh, diadakannya lomba ini sampai pengumuman grand final semuanya pokoknya lengkap kalian bisa langsung ke Facebook atau di YouTube nya juga sudah ada ya nah di sini saya akan berbagi pengalaman proses demi proses mengikuti kompetisi vlog ini bagaimana awal mula saya mengikutinya yaitu e, berawal saya melihat banyak sekali yang share tentang kompetisi vlog ini di beranda facebook ya banyak sekali pokoknya saya setiap kali mengikuti lomba tidak langsung oke okay atau tidak langsung e, saya pasti bisa tapi saya benar-benar lihat dulu syarat dan ketentuannya apakah sudah sesuai dengan apa e, yang saya bisa ya karena setiap kali kita mengikuti lomba harus menyesuaikan dengan apa yang kita bisa Contohnya Misalkan kayak lomba nyanyi atau lomba pidato. Kalau diri saya sendiri merasa yakin, uh, saya tidak bisa, hmm, saya langsung skip atau tidak akan mengikuti lomba tersebut. Nah, di sini saya baca satu per satu ya dari kategori. Di sini ada dua kategori yaitu untuk mahasiswa atau pelajar Indonesia yang berada di Taiwan dan satu lagi kategorinya untuk kita para pekerja migran Indonesia ya. Di sini uh, sudah tertera ada subtemanya untuk bikin konten vlog seperti apa, karena banyak sekali ya. Jadi, uh, kita bisa pilih salah satu: ada iklan layanan masyarakat, turis, ada kesehatan, muslim friendly, ada kultur, ada edukasi. Nah, kalian bisa pilih di sini. Waktu saya tanya ke adminnya, satu orang bisa pilih tiga subtema ya. Kalian bisa pilih kalau memang kalian mampu, tetapi karena waktu itu saya sudah mepet sekali untuk mendapatkan informasi tentang kompetisi vlog ini, jadi saya memilih cuma satu subtema yaitu Muslim friendly mengapa saya memilih Muslim friendly karena uh, saya sudah tahu nanti hasil video kita akan diupload ke YouTube dan kebetulan setiap konten saya saat ini tentang kuliner dan tentang aktivitas apapun yang ada di Taiwan maksudnya selama saya berada di Taiwan seperti liburan kita mengunjungi tempat-tempat pariwisata -tempat masjid, restoran halal Oke, singkat cerita setelah saya yakin memilih salah satu subtema tersebut Akhirnya saya mulai menyusun ya, menyusun secara detail nanti kedepannya saya mau membuat konten seperti apa Dikarenakan saat itu saya juga sedang posisinya tidak mengambil liburan setiap bulan ya Untungnya di konten-konten Youtube saya sudah banyak video tentang seperti mendatangi beberapa restoran halal Indonesia yang ada di Taiwan tempat beribadah dan oke kita lanjut lagi seperti apa videonya jadi ini video waktu saya mengikuti lomba tersebut ya guys dikarenakan uh, durasi maksimal 3 menit padahal waktu itu saya sudah bikin sampai ada 15 menitan jadi akhirnya saya coba edit lagi poin-poin uh, mana yang penting yang langsung tertuju ya yang langsung bisa dipahami dimengerti oleh masyarakat luas jadi apa yang saya sampaikan uh, saya berharap mereka langsung paham ya di Taiwan juga banyak sekali tersedia cafe dan restoran halal, uh, makanan halal dan yang sudah berlabel uh, halal MUI ya Terus ada aplikasi juga tentang makanan halal, tempat ibadah, pokoknya sesuatu tentang uh, muslim, muslim yang ada di Taiwan Di sini saya juga mereview makanan-makanan Indonesia khas kuliner Nusantara pastinya dan ada juga tempat khusus, ya. Ini bener-bener satu tempat, yaitu di Taipei Main Station. Kalian tinggal nyebrang di situ, banyak sekali berjejeran warung-warung Indonesia. Jadi, kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau di situ insya Allah semuanya halal, karena yang jualan juga orang Indonesia. Jadi, uh, saya satu persatu memberikan informasi secara singkat, padat, dan jelas, seperti tempat beribadah, seperti tempat-tempat lainnya yang sudah saya kunjungi, karena memang saat itu saya belum sempat mengambil liburan lagi akhirnya saya ambil dari beberapa konten Halo, video youtube saya dan saya jadikan satu persatu kalian bayangkan disitu bener-bener kita harus bisa mengasah otak bagaimana caranya agar video 3 menit itu bisa tersampaikan ya, poin pentingnya itu tersampaikan karena di sini kita kan temanya bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan ya kalian gak usah khawatir bisa lihat di Google Maps atau kalian yang naik taksi tinggal kasih tahu fotonya nanti mereka juga pasti bakalan paham karena di sini tuh gampang banget nah teman-teman saya sudah berada di salah satu restoran restoran Indonesia ya yang menyediakan berbagai macam menu yang pasti udah halal karena di sini udah banyak sekali sertifikat yang menyatakan di sini halal. Bukan kalian khawatir kalian bisa cek ada aplikasinya di situ aplikasi halal kalian bisa menemukan beberapa restoran yang menyediakan makanan halal di situ juga ada tempat-tempat ibadah yang kalian bisa dikunjungi yang sedang mencari mukena busana muslim seperti gamis, hijab, dan lain sebagainya kalian bisa langsung mampir ke rumahku Taipei posisinya masih ada di Taipei Main Station lantai B1 udah sampai di halo assalamualaikum oke guys sekarang aku udah ada di masjid yang ada di Taiwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FA. Sekarang saya sedang berada di Masjid Agung Taipei. Ini adalah masjid terbesar dan termasuk di Taiwan. Siapa yang tidak mengenal, masjid ini tentatnya sangat strategis dengan jumlah wilayah keseluruhan 2747 meter persegi. Masjid ini berada di distrik daan kota Taipei. Hai teman-teman, Alhamdulillah sekarang saya berada di Masjid Nurul Iman Hualien. Tepatnya di mana lokasinya? Yaitu berada di samping rumah makan Ibu Yani. Untuk kalian yang belum tahu lokasinya atau baru pertama kali datang, kalian bisa lewat jalur belakang stasiun Walien Karena jika kalian naik taksi, bakalan diajak muter-muter lumayan jauh Nah di disini menyediakan berbagai macam aneka gorengan atau kue cemilan biasa buat sarapan. Dan untuk menu masakannya seperti biasa dengan cara prasmanan sini tempatnya juga rapi, bersih, kalian juga bisa membeli berbagai macam produk cemilan Indonesia Oke, sekarang kita balik lagi di Taipei Main Station di lantai B1, banyak sekali berjejer warung-warung Indonesia. Pokoknya di sini lengkap ya. Banyak sekali sampai ujung. Kalian nggak usah khawatir. Kalau kalian langsung dari index lurus aja sampai mentok itu semuanya warung Indonesia. Jadi, untuk kalian mengobati rasa rindu kampung halaman, jangan lupa mampir ya. Di sini dijamin halal. Oke, ini masih berada di Taipei Main Station. melalui berbagai proses, saya uh, meminta dukungan support kepada teman-teman baik di beberapa media sosial seperti Facebook, Youtube, ataupun media sosial lainnya, akhirnya kompetisi vlog KDI type tersebut ditutup, dan Alhamdulillah wasyukurillah dari 80 video lebih ya yang mengikuti kompetisi tersebut, Alhamdulillah nama saya masuk di kategori PMI, yaitu berada di posisi nomor 5, Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah benar-benar suatu kebanggaan bisa mengikuti ajang yang sangat bergengsi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan lainnya atas supportnya. Untuk menang dan kalah itu sudah lumrah ya dalam sebuah lomba Jadi yang penting kita harus yakin Tetap berusaha, tetap semangat Kita harus uh, terus berkreasi Tapi tetap ya prioritaskan pekerjaan utama kita Anggap lomba ataupun kegiatan lainnya itu adalah Sebagai selingan atau dikala waktu luang kita ya Daripada menggunakan medsos yang, uh, yang Menghabiskan kuota ataupun uh, Tidak bermanfaat kita lebih baik Benar-benar konsentrasi Benar-benar melakukan berbagai kegiatan positif lainnya yaitu dengan mengikuti lomba walaupun tidak harus datang ke tempat tersebut ya kita bisa hanya memantau media sosial dan bisa fokus untuk mengedit video tersebut atau membuat konten di saat seperti halnya kita sedang membeli makanan di luar kita bisa juga menyempatkan waktu membuat konten nah teman-teman ternyata prosesnya bukan hanya di situ ya setelah kita Uh, dari masing kategori dipilih masing-masing kategori 10 orang atau 10 peserta Akhirnya video kita yang sempat kita upload di Facebook Dari pihak penyelenggara mereka mengupload di akun Youtube mereka ya Dan mereka mengatakan kita harus mencari dukungan Kita harus share sebanyak-banyaknya Nanti siapa yang paling banyak like, uh, komentar, dan respon ataupun Uh, apa ya respon dari teman-teman lainnya mereka bakalan pilih lagi untuk uh, maju ke babak berikutnya ya dan di sini uh, adalah video rekaman dulu waktu video saya diupload di akun YouTube pihak penyelenggara Alhamdulillah terima kasih atas dukungannya di sini uh, terlihat komentar-totalnya dari balasan ya komentar teman-teman dan balasan totalnya sekitar 337 komentar Oke okay, lanjut lagi teman-teman Pokoknya -teman. saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan semua supportnya dari awal lomba Karena ini lumayan ya, waktunya lumayan panjang dari uh, proses lagi ya Proses uh, ke proses lainnya Karena ada babak penyisihan, seleksi kayak gitu Terus ada babak final, semifinal dan terakhir babak grand final yang benar-benar itu oh, <laughs> Buat saya deg-degan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 nah di sini kan saya mendapatkan pesan dari uh, panitia ya di sini para semifinalis dimohon untuk menyebarkan video atau vlog yang telah diunggah ke publik ya mendapatkan like dan komen terbanyak. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa baca. Untuk uh, nanti mereka bakalan nilai ya, bakalan nilai. Ohnya setelah itu saya mendapatkan pesan lagi di sini. Alhamdulillah saya juga masuk ke babak final ya yang diharuskan kita kumpul dalam aplikasi Zoom. Waktu itu saya belum memiliki aplikasi Zoom akhirnya saya download Uh, saya juga belum paham menggunakan aplikasi tersebut Teman-teman, seperti ini ya. Jelas balik, waktu ada waktu. pertanyaan kita dari kita pihak wajan. panitia, kita lumayan memakai. pertanyaannya Mantak itu membuat hati. saya deg-degan. Ya. E, tegang ya, kalian bisa lihat muka saya itu benar-benar sangat, dan sangat tegang, dan satu lagi selatan sebenarnya selatan. saya sedang selatan. sedih selatan. Kasih, ya. Berarti. Di saat kasih, ada berarti berarti berarti interview lah. atau wawancara online ke ke seperti ini, kakek saya kan posisinya sedang ada di rumah sakit, sudah satu minggu lah, sudah satu minggu masuk di rumah sakit. Ya saya harus berusaha tetap tersenyum tegar walaupun saya sudah wanti-wanti ya untuk ke apa? Untuk keadaan kakek kedepannya seperti apa? Saya cuma bisa berdoa semoga kakek masih diberikan kesempatan sembuh agar bisa pulang lagi ke rumah. Nah seperti ini ya rekamannya kalian bisa lihat. Mungkin dari pihak sana sudah dihapus. Saya kurang paham. Terima kasih buat teman aku yang udah uh, merekod ya sudah merekam uh, video saat wawancara zoom. Kalian bisa lihat. Uh, apa saja uh, terkait dengan apakah tadi sedikit ya Mbak Fitria menyinggung tentang uh, dikatakan informatif dan sebagainya tapi mungkin apakah ada yang ungkapan semacam uh, apa ya manfaat yang mereka dapatkan dan sebagainya dan kalau menurut Mbak Mbak dan Mas sendiri juga apakah memang seperti itu manfaatnya atau ada yang uh, ada yang belum tertangkap nih oleh teman-teman uh, gitu monggo silahkan dari uh, dari Mbak Ania, ya. ini sudah. Micnya sudah, ini ya. Mbak iya? Eh, uh, jadi mbak. tadi itu maaf tentang apa? Aku respon, Kak. Responnya, Mungkin Oh, komen, teman-teman komen uh, jadi karena emang tujuan aku tuh bikin vlog ini biar teman-temanku tuh tahu kebanyakan temanku dari Taichung dan juga uh, Taipei gitu, jadi mereka anggap tainan itu seperti kampung, nah pas aku upload video kayak gini, jadi wah rame juga ya tainan gitu dan uh, apa ya, kok bisa sih bikin uh, vlog kayak gini gitu, dulunya soalnya aku orangnya pendiam gitu, jadi pas sekarangnya kok langsung tiba-tiba apa ya, bisa gitu buat vlog seperti ini, uh, seperti apa namanya ya? Intinya, tujuan aku gak neko-neko, pengen karena aku udah cinta banget di Tainan, uh, udah lama di sini, pokoknya cinta banget di sini, uh, nyaman banget, dan itu membuat aku pengen ngenalin Tainan sama kosong daerah bawahnya Taiwan. Gitu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak Ania. Jadi, Uh, apa manfaatnya adalah mengangkat daerah bawah itu ya yang mungkin di ya, betul uh, bawah <laughs> dalam pengertian ini ya iya betul betul betul dan daerah bagian bawah iya ya, ternyata baru oh kayak gitu iya ya, betul bu, betul banyak sekali baik terima kasih tadi sepertinya mbak Fitria sudah membuka hmm. juga monggo, mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam wali ini saya mau menjelaskan tentang respon dari para teman-teman semuanya bahwasanya Selain informasi dan mereka bilang inspirasi ya Jadi mereka tuh ada minat gitu Ada minat juga yang tadinya Tanda kutipnya mereka takut ya Terjadi luar negeri seperti apa gitu Jadi mereka tuh, ya betul-betul ya, sekali Lebih fokus ke produk halal yang ada di Taiwan so, dan, uh, Itu masih di Taipei? Atau di... Saya di Taipei, Taipei tadi, ya? di Taipei ya, yes, dekat masjid da'an ini, oh, uh, di masjid. Di YouTube-nya juga banyak mengenai ini? Banyak betul, betul. Saya vlogger Taiwan, lebih ke kuliner dan uh, ke kebetulan kan dekat tempat saya itu ada pasar malam. Jadi alhamdulillah hampir, hampir semua, bukan semuanya ya, hampir semua saya sudah masukin ke YouTube bikin konten jadi nggak harus liburan ketika saya ada waktu istirahat membeli makan malam saya sekalian bikin konten. Saya yang <laughs> tahu uh, apakah mbak video cukup puas dengan video yang dikompetisikan yang dikirim ini atau masih ada oh, yang sure. mau di? <laughs> Oke okay, kalau untuk baik. jujur ya kalau jujur sebenarnya kan dari itu durasinya Durasi. dari durasinya. Cara hmm. mm -hmm, tapi... nanti. <laughs> setelah, setelah. Terima kasih Pak Fajar Terima kasih Pak Fajar Terima kasih Ya, terima kasih, Pak terima kasih, Pak. ya itu Pak Fitria itu kalau Pak Fajar itu Habis sholat Jumat itu selalu di warung situ Biasanya nanti kalau oh. Nganu main ke situ aja ketemu Pak Fajar Insya Allah <laughs> Semoga kita okay. ketemu ya Oke. Terus berikutnya mungkin Saya kasih kesempatan oh. untuk saya sangat mengucapkan bersyukur kepada Allah SWT dari setiap proses demi prosesnya, semuanya atas uh, doa kalian, semuanya terutama Allah meridhoi. Ya, karena dari 83 atau 86 peserta lebih, alhamdulillah saya bisa masuk sampai ke grand final. Nah, di sini alhamdulillah, ini adalah uh, pesan terakhir, ya, pesan para finalis diharapkan menghadiri acara forum silaturahmi di Hotel Beleza Taipei hmm. oke di sini saya mendapatkan undangan final kompetisi flow KDI Taipei Alhamdulillah totalnya semuanya 12 orang ya dari setiap kategori itu dipilih 6 nama dan Alhamdulillah saya menjadi salah satu uh, finalis ya menuju Grand Final Kalian bisa lihat ya bisa cek satu persatu Seperti apa caranya Oke okay, kalian jangan skip video ini Tonton terus dari awal hingga akhir agar kalian tidak ketinggalan uh, Keseruan kita saat menuju di Grand Final Kemudian tadi Bapak Ibu hadirin Penampilan dari ROR Band Mana tepuk tangannya Sebagai apresiasi kita Luar biasa penampilannya Terima kasih untuk ROR Band Baiklah sebelum melanjutkan Ke sesi berikutnya Ini ada door prize Dari BNI Kami persilakan kepada hadirin Satu untuk naik ke atas Panggung nanti akan kami berikan, yaitu uh, apa pesan dan kesan Anda dengan adanya terselenggara acara pada hari ini. Mengapa dari Bapak Ibu, hadirin, kami persilahkan satu akan mendapatkan door prize dari BNI. Hadirin, adakah ingin mendapatkan door prize dari BNI? boleh kenalan dulu Pak dengan Bapak siapa Bapak Dito Dito Anurogo dari TMU Taipay Medical University Banyak. baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesan dan pesan saya terhadap acara grand final kompetisi vlog KDI Taipay 2021 dan forum selaturah masyarakat Indonesia di Taiwan ini sungguh luar biasa terserang karena uh, forum yang sangat luar biasa ini bisa mensinergikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak, terutama dalam hal ini ya bertema bermigrasi aman dan nyaman di Taiwan karena kita tahu di era digital informasi dan era disrupsi ini kita perlu menyatukan berbagai komponen dan bisa mensinergikan, sehingga kita bisa sama-sama mewujudkan Indonesia Jaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dan di masa yang mendatang sudah bukan eranya lagi kita per saling itu ya, bukan eranya lagi kita uh, saling sikut menyikut gitu, tetapi kita sudah bisa bersinergi. Jadi intinya adalah sinergi demi mewujudkan Indonesia jaya melalui diaspora ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapaknya mana tepuk tangannya? Pesan dan kesan yang sungguh begitu luar biasa dan ini ada door prize dari BNI untuk diterima Bapak dulu terima kasih ya terima kasih demikian tadi door prize dari bni dan selanjutnya seluruh bapak ibu hadirin yang berbahagia yang telah hadir sekali lagi kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara acara dan dapatkan hadiah door prize yaitu berupa diantaranya dua buah tabungan bri masing-masing sebesar seribu NT tiga buah handphone, tiga pouch dan empat jam tangan dari Bank BNI dan enam sabber price dari Telim yang berisikan kaos as, luggage tag, gantungan kunci, sim card, dan voucher yaitu sebesar 300 NT. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan mengupload upload story IG, foto di boot yang disediakan dan tag IG @kdi_pensasbut At BNI taiwan fdri taiwan iec global Tika, pemenang doorprize merupakan postingan dengan like terbanyak dan jangan lupa insi konfirmasi link pengundian WordPress berikut ini dan juga tentunya untuk Bapak Ibu hadirin yang telah hadir selain dari undian tersebut yaitu melalui postingan dengan like yang terbanyak yang akan memenangkan WordPress tersebut juga ada undian dari peserta yang sudah mengisi formulir registrasi maka dari itu kepada Bapak Ibu hadirin forum registrasi karena nanti juga akan ada undian bagi yang belum mengisi uh, formulir registrasi kami persilahkan untuk mengisi registrasi dan selanjutnya sambil menikmati hidangan makan siang untuk Bapak Ibu hadirin semuanya marilah bersama kita menyaksikan penampilan yaitu dari Willy and Friend kepada nya and Friend kami persilahkan ya sebelumnya sambil mempersiapkan diri Lily and Friend sebelum perform dari willy and friend ha -ha. masih terlebih dahulu perkenalan kata-kata katanya tak kenal maka data sayang kalau boleh tahu masnya ini untuk vokalisnya namanya siapa mas nama saya lukas dari taichung siapa lukas lukas yes. ah, lukas berarti tegas lukas lukas lukas dari taichung ini teman-temannya taichung semuanya juga Saya Taichung. coba perkenalkan satu persatu namanya gitaris siapa Ayo hafal apa enggak? Saya Yohan dari New Taipei. -E. Iya. Dan, dan selanjutnya, dan di sini ada Julius sebagai basis-basis dan di sini ada Willy sebagai drummer, dan di sana ada Nico sebagai pianis. Iya. Sebelum berfon, satu pertanyaan lagi untuk uh, Willy and friend Dengan terselenggaranya kompetisi lomba vlog KDI 2021, pesan dan kesannya setelah hadir, terutama ini untuk mengisi acara, kesannya apa untuk ini? pesannya sangat senang sekali kita sebagai band bisa diundang ke acara ini dan pesannya untuk teman-teman semuanya untuk uh, kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga kepada diri kita sendiri di Taiwan ini dan juga uh, dan juga berbagai banyak pelajar di sini juga harus tetap berkontribusi tidak, tidak tidak cuma sebagai pelajar, kita sebagai orang yang bekerja di sini juga berkontribusi untuk negara kita walaupun kita di Taiwan. Iya, terima kasih ya. untuk Mas Tata tadi Lucas. Lucas. A -a. Langsung saja bersama kita akan menyaksikan penampilan dari Willy and Friends. Mana tepuk tangannya? Kami Willy and Friends akan membawakan sebuah lagu dari Dewa 19 kita laoban sedikit yang berjudul kangen I'm oke teman-teman terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini ya awal-awal eh, perjuangan saya mengikuti kompetisi vlog KDI 2021 hingga akhirnya saya mendapatkan undangan khusus di Hotel Beleza saat acara Grand Final dan ini benar-benar saat yang menegangkan dikarenakan kita langsung dipilih ya langsung dipilih saat itu jadi kita benar-benar tidak tahu siapa pemenang eh, posisi 1, 2, 3 dan posisi lainnya, pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan.